Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya SPD, di Milis SPDA di info tentang Madrasah Yang dikemas dalam MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Berikut diputannya. Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 70 Hulu Sungai Selatan melakukan sholat gaib Dan doa bersama untuk para korban gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 yang lalu Di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Canjur, Provinsi Jawa Barat Sebelum pelaksanaan sholat zuhur berjamaah Rabu 23 November 2022 di Masalah Darul Ilmi MTSN 70 Sungai Selatan. Berdasarkan informasi update yang dirilis badan nasional penanggulangan bencana per pukul 17.00 WIB Rabu 23 November 2022 Bahwa korban meninggal dunia 271 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 40 orang Kemudian data masyarakat yang mengungsi sejumlah 61.000 orang, luka-luka 2043 orang Kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 22.198 unit. Guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Muhammad Hasbi SAG yang memimpin salat gaib dan doa bersama mengatakan tujuan dilakukannya salat gaib dan doa bersama untuk mendoakan para korban yang meninggal dunia maupun korban yang selamat dan juga menanamkan rasa kebersamaan dan saling peduli antar sesama atas apa yang sedang mereka alami. Semoga akan tumbuh rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama Muhammad Hasbi berharap para korban yang selamat dalam gempa di Cianjur mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali untuk menata kehidupan Mewakili semua warga MTSN 7 Hulu Sungai Selatan turut berduka cita atas bencana gempa bumi di Cianjur Semoga seluruh korban dan melawan dengan kekuatan untuk bangkitkan kembali bumi Cianjur dan untuk yang meninggal dunia semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Ta'ala dan juga untuk para keluarga yang masih terpisah dengan keluarganya semoga cepat dapat ditemukan kembali dengan keluarganya. Salah satu siswa kelas 7A Muhammad Fajrul Aminin mengatakan dengan dilakukannya salat gaib dan doa bersama tersebut dapat menumbuhkan rasa saling peduli terhadap apa yang terjadi dengan orang lain. Kami mendoakan semoga Allah memberi kekuatan terhadap saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena musibah gempa. Sampai jumpa di FTSM 7.11 berikutnya. Saya Dini Rastari SPB bersama tim kerabat kerja dan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.